Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Selasa, 23 Agustus 2022, terpantau menurun untuk cetakan Antam dan UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp555.000, turun Rp1.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp501.000, juga menurun Rp1.000. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp1.600.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp938.000, turun Rp2.000 dari harga Senin, 22 Agustus 2022. Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.790.000. Sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.598.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp 9.522.000. Sekian harga emas untuk tanggal 23 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.